Terbeluduh nama, dulunya wajah di media masa kini hanya di kaca layar. Lalunya masa lapang masa sekarang ke timurku belayar. Purba kan lagu mimpi berhari julang awan karya dari pensel cerita dunia di bahanku berlari agar sia usaha besarku berhasil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 Kemahiran adalah kurniaan ilahi, usah digunakan demi kepentingan diri, ia akan makan diri di akhir nanti harap tulisan dapat difahami, kelebihan diri tidak dapat dinilaikan. Puitis ku syairkan agar bacakan, kuasanya besar suka digunakan mata angin utara timur barat selatan, terbeleduh nama pucanya terkemuka.